Judulnya Perpu gugurkan putusan MK adalah pelanggaran konstitusi berat. Nah coba saya bacakan lengkapnya dari muslimtrend.com kawas. Penerbitan Perpu 2 Garing 2022 tentang cipta kerja di penghujung tahun 2022 terus menuai polemik di masyarakat. Pertama, Perpu dinilai muncul tanpa ada kondisi kegentingan yang memaksa. Manajin Direktur Political Economy and Policy Studies atau PEPS Antoni Budiawan menilai ketika tidak ada kegentingan memaksa maka Presiden tidak bisa dan tidak boleh menerbitkan Perpu. Saat, Indonesia, saat ini Indonesia tidak dalam kondisi kegentingan memaksa tegasnya kepada Redaksi Rabu 4 Januari 2023. Menurutnya alasan pemerintah yang menyebut perang Rusia-Ukraina sebagai dasar penetapan kegentingan memaksa adalah hal yang mengada-ada, sewenang-wenang dan terkesampun rekayasa. Tidak hanya soal kegentingan, Antoni Budiawan juga menyoroti tentang penerbitan perpu yang setingkat undang-undang wajib taat konstitusi. Singkatnya perpu tidak boleh melanggar konstitusi. Dalam hal ini, Antoni Budiawan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang pernah menangani uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengingatkan bahwa MK dibentuk oleh konstitusi dan menjadi kesatuan dengan konstitusi. MK diberi wewenang konstitusi untuk melakukan pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya putusan MK dalam pengujian material bersifat final wajib ditaati dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, putusan MK yang menyatakan undang-undang cipta kerja inkonstitusional bersyarat wajib ditaati oleh setiap pihak, termasuk pemerintah dan presiden, tegasnya. Maka itu keputusan MK hasil pengujian material harus dimaknai sebagai putusan konstitusi. Artinya putusan MK merupakan perintah konstitusi yang wajib ditaati semua pihak termasuk pemerintah dan presiden. Untuk itu perpu yang setingkat undang-undang tidak bisa dan tidak boleh melanggar atau menggugurkan putusan MK yang merupakan perintah konstitusi atau setingkat konstitusi. Artinya, Perpu tidak bisa dan tidak boleh mengoreksi atau menggugurkan putusan MK, tegasnya. Anthony Budiawan menilai jika Perpu dipaksakan membatalkan atau menggugurkan putusan MK, maka itu berarti presiden memaksakan wewenangnya melebihi wewenang konstitusi. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Bahkan dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi yang sangat serius Kalau Perpu bisa menggugurkan putusan MK Maka berarti MK tidak diperlukan lagi di dalam konstitusi Indonesia Karena putusan MK bisa setiap saat digugurkan oleh presiden melalui Perpu Artinya Perpu menjadi hukum otoriter dan tirani tegasnya Intinya Antoni Budiawan ingin mengatakan bahwa penerbitan perpu cipta kerja yang menggugurkan putusan MK melanggar dua hal. Pertama, melanggar penetapan kondisi kegentingan memaksa yang diduga kuat mengandung unsur rekayasa. Kedua, melanggar putusan MK yang merupakan putusan konstitusi. Ya. Dengan demikian, perpucipta cipta kerja yang berimplikasi membuat pemerintah menjadi otoritarian dan tirani. Dengan menjalankan undang-undang otoritarian dan tirani, demikian Anthony Budiawan, sumber berita atau artikel asli R.M.O.L. Nah, itu saya sudah bacakan di hadapan sahabatku semuanya. Makanya di sini saya katakan, Ya, TNI itu selalu berpedoman kepada konstitusi dan ketentuan hukum dalam mengemban tugas ya, TNI. Maka dalam hal ini ya saya ber, berpesan kepada seluruh sahabat Kurai Indonesia agar bersuara bersuara. Untuk mendorong TNI agar mengambil sikap jika amanah konstitusi dipermainkan oleh siapapun. Ya. Kalau seorang presiden melanggar konstitusi, yang ingatkan siapa? Presiden itu bukan raja. Negara ini bukan berbentuk kerajaan. Maka dalam hal ini. Kami rakyat Indonesia mendorong kepada TNI agar bisa bersikap jika amanah konstitusi diperbaiki. Saya masih ingat dulu, oh ya, waktu kayak pendidikan kita lari-lari, ya nyanyikan lagu. Anda ya. TNI, pengawal amanah konstitusi, TNI pengawal amanah penderitaan rakyat, TNI pengawal undang-undang dasar 45 dan Pancasila. Jadi TNI itu mengawal. Karena kalau sudah amanah konstitusi di labar ini. Yang mengakibatkan rakyat menderita. Yang mengakibatkan rakyat bersuara dan bahkan turun ke jalan. Ini standarnya. Bahwa kita ini konstitusi kita dipermainkan. Jika Undang-Undang Cipta Kerja kemudian melahirkan Perpu Cipta Kerja yang dibuat oleh Presidennya, eh, Perpunya. Itu berpihak kepada rakyat Indonesia saya yakin tidak ada demo. Tidak ada. Dan saya yakin tidak ada yang menyanggai itu. Tapi dengan adanya aksi-aksi ke depan, ini akan besar aksi ini ya. Menolak Perpu Cipta Kerja artinya. Perpu itu tidak mempihak kepada rakyat Indonesia, karena di demo saya berpikir dan berharap agar TNI memantau ini. Jika terjadi apa-apa, ya seperti biasa, negara dalam keadaan darurat, ya, net, langkah awal TNI harus netralisir ini. Karena kalau ini dibiarkan ini. Oh saya lihat di grup-grup. ya Tokoh-tokoh nasional sudah mulai berbicara terkait perpu cipta kerja ini. Bahkan ada yang mengatakan cipta kerja ini berpihak kepada segelintir orang. Kepentingan orang. Yang segelintir. Bukan kepada kepentingan seluruh Indonesia. Itu yang beberapa orang sudah ngomong seperti itu. Ini kawan. Bagaimana menurut sahabat kura Indonesia? Selamat berdiskusi. Baikkan videonya kawan.